Dan juga green. Kalau di Black blacklist 2007. ada siapa kali ini Talia? Ada Rafaela, Gigi Pakito, Ellis dan juga Brody Alright kali ini para sahabat Mobile Legends di Indonesia. Inilah saatnya kita bersatu, bergabung untuk mendukung info Legends perwakilan Indonesia satu-satunya yang berada di Upper Bracket Final. Kita kumpulkan kita, dengan sekuat tenaga bakal menuju ke Land of down Yes langsung aja ini kita best of five ya. Saat-saat yang dinantikan para warga. Dimana EVOS Legend akhirnya akan bertemu Blacklist. Dua-duanya adalah pemenang dari MPL negaranya. Seorang anti ya ini, ini juga untuk diarahin dari top lane sebenarnya kalau kita lihat ya bahwa Omain oh, Binus kemarin sudah uh, melakukan strategi sama dua untuk mengawal gold nya yaitu Oham. Yes! Oke, okay, first blood didapatkan di arah top lane kali ini. Bahkan para pemain dari tim Blacklist Internasional kita <tos> jangkauannya tidak tercapai. Kali ini para pemain dari tim Blacklist ternyata sudah melakukan zoning out. Ada Esa di depan sana. Oke, okay, pada pasal of basic trap terkena di belakang sana Esa. Terus terlalu kata-kata. Satu-suk-satu, -satu, Edwin mencabatkan seorang Fancy, dipaksa begitu saja, tapi anti juga juga ke seorang Oh My Venus, dipotong begitu saja, tersunat di arah belakang oleh seorang anti Iya Dikover oleh para pemain lainnya, dan tidak terlalu ada agresivitas dari tim Black Lives Matter dipaksa begitu saja, reaksi tertangkap, dan bakal oleh seorang Fancy, ternyata anti masih mau lebih, Saat jadi dikeluarkan, Oh My Venus menyelamatkan, kawan dapat versi mencoba menembakkan clover um. dan juga order Ooh, dan membuat clover membuat <Draw3> agile have cukup sekarang masih bisa bertena. Langsung dijarah aja om oh, makan. Sekali ini artumbang. Bahkan double kill lagi-lagi didapatkan oleh Lunox. Double kill yang baik dari top lane sana oleh Lunox. Ingat Lunox tumbuk ya Dari kedua tim Oh, anti -match. Anti -match. anti match. anti match sekali ini. Berhenti pergerakan. lucky force double kill. Ada wise di sana. Masih mau lebih mencoba dikejar tapi lele reksisem. Reksi, lelenya nya tepat karena jantung dan bahkan Esane butuh ma, looking for kill oh Malah Versi yang kali ini selamat kena dari time bomb ya, tapi di sisi lain Edward juga gak mau kalah dari segi push lane-nya oh Langsung aja, kali ini Versi bersama ditumpangkan dan shutdown Bahkan didapatkan bersama dengan turret Tidak ada dua yang menunjukkan apa, Asamlen Oh, hemi jadi pilihan, tapi ternyata di sana Demi setelah besar dari serang, yang jauh tersedot Dengan satu balik teman. Masih bertahan, masih ada istapan. Mal anti masih juga mencoba bertahan. Lihat, oh, ya, sudah berkoordinasi. Poinnya, performa politik ini kita makan, timbal ikan kandang. Blacklist mengamankan dua macan putih dari Indonesia. Oh hebat tadi. Dia tahu banget kalau bakal ada satu minion Black. Dia nggak jadi untuk mundur ke belakang dengan komentar dia masih stay di sana untuk fight dengan pemain-pemain dari Blacklist. Yes, tapi ternyata dia Harus Satu kerugian yang luar biasa. Minua di sisi lain, para pemain dari tim Black lulus silang lagi sama Venusnya. Al jadi sana mencoba untuk menggigit. Sartot bisa untuk diamankan. saudara ada Oheb dengan Blood Oat-nya. Ya, sasau. Dan bakal dibantu sempetnya juga berserak power. Sini, tadi damai ketawa dapat meridah tau. My God. Time journey bersama dengan Sartot-nya. Adime, satu hit terakhir. Edward masih mau lebih. Mega kill didapatkan oleh Sartot-nya. memang. Dia timing-nya pas banget, tahu kapan harus keluar, Oh, tahu, tapi LG tergigit, bahkan di oleh seorang Ahab. Satu poin diamankan, facing it... tertinggal seorang diri. Rexy tak bisa menemani, tapi kelab dengan Chaos asal menuju seorang <-H1> Oh My Venus. Oh My Venus akhirnya, dan dampakan Wise melakukan kliri Minion di arah Midland terlebih dahulu.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 di sini, LG ditukar oleh Sarah Wise dan juga Clover. Gak punya wow, kesel-kesel, Clover harus down. Double kill yang berkata, lucky mode triple. Sedikit, Antimates mencoba jalan dari tengah. Edward melihat posisi tersebut. Oh, yang menjadi salah satu pilihan. Tapi Wise tiga pergerakan dari Antimates di arah Tapi masih ada Neverland, dan juga like final blow. Antimates berhasil memancing keributan, memancing warsaw skill. Ranta, dan Sonata. Ranta, Tanta, dan Sonata. Membuat seorang burung Dibasakan. dari seorang Pedro. Ada yang di sana Nanti tidak boleh terlalu terburu-buru Langsung dipaksakan Ada satu lagi kita Dan ada seorang enung Dan ada yang sesauhnya Oh Hebe Mengisar semua darah Hebe oh, Sink mencoba dan Dengkulnya lumayan lemas Tapi masih coba dipaksakan Tidak ada yang menemani versi dari ada seorang hmm. minua haji Juga dikejar Dan pakat Kasama bal untuk seorang Clover Hebez oh, Legend. Oh. Ini bencana Wow Hidup saja Tapi sepertinya Oh Hebez coming Oh jangan ada blotong di, di sana Nightmare Nightmare luarkan Reksi lele-nya gak tapi yang masuk masukin dan ambatkan OE pun ilah, tanda di, oh my god, ini penjana, EVOS LEGEND, diambil poinnya di game yang pertama. Wow, wow, wow, pertandingan yang cukup cepat di game pertama kita kali ini, bahkan seorang Elise dari OEB agresif sekali, detik-detik terakhir masuk dengan Flowing Blood, Winter terencayaan dan langsung menge-end base dari EVOS LEGEND. No head force okay. yang dimana di sini karena memang di early tadi ultimate cukup merepotkan jadi dengan adanya bantuan brute force, dapat physical defense, dan juga masih ada magical defense saat itu damage damage yang akan diberikan oleh clover dan sangat yes. kuat punya damage yang besar di early, tapi untuk meng cover dia agak sulit pulih. Yeah. Jadi kali ini dari kedua tim sudah mempersiapkan dan mempelajari dari game pertama ya Bahkan di sini tadi last picknya dari Blacklist itu ada Blue, Blue. Harusnya sih ketika jadi split split, at least enak banget sih buat Blood Out Tapi ini adalah salah satu hal yang cukup sulit kalau siapapun tertangkap bisa digeser-geser mundur ya. Tapi kita bakal oh. saksikan sendiri Heavos Legends, take my energy Karena kita bakal langsung masuk ke line of the game kedua di Upper Brigade Finals Heavos Legends akan kemenangkan Poin pertamanya ataukah dari tim Blacklist Internasional yang membawa kemenangan game kali ini? Ya sudah bergerak semuanya dari... Di sana bakal ditemani oleh satu orang Clover di bottom line tumbang. Satu time bomb dari... Oh my fans, menembakkan Clover, bahkan Wise. Masih suka begitu saja. Ingat LG-nya masih bisa, tapi ternyata LG-nya harus tumbang begitu saja. Tidak ada pengawal. di depan sana, sudah punya Tornopat Memory, dibalikan keadaan <tongan> ya. ada Tornopat Memory. Dan satu, Tornopat Memory. berhasil mendapatkan satu poin dari bottomland dari Tornopat Memory selamat kalau nah, jikara belakang pun dia belum punya satu buah kenapa strike oh my Venus jadi pilihan dan bakal ditumbangin begitu saja lusra reaksi tapi Clover what, been what been. are you doing Clover dia gak pula Vision, okay. Chronodes, Double ke looking for triple kill dan noob gak punya Venus tapi yang memegang turtle kali ini dari team Evos Legends bakal-gakal retribution dari seorang Vensi mampu berhasil mendapatkan dan bakal dipalikan adalnya Alextova sudah dikeluarkan fast masih di depan dan red team bersama sama dengan fourth memory terus sudah bakal turtle di keadaan knockout <coughs> tadi dikeluarkan quest dari pilihan tapi ternyata satu hit terakhir War yang kuat banget dan kita nggak tahu apakah bisa ditahan oleh tim dari Blacklist International. Oh <coughs> iya <coughs> Gus itu juga poinnya itu karena di sini mereka masih membiarkan ya untuk uh, Clover masih farming gold di bottom lane-nya tadi. Oke, okay, stack sudah dikeluarkan langsung dibalikan keadaan es di depan sana Holy Phantom dan Tornado para memberikan persetapakan apapun tertangkap ada pengawalan no. LJ pun harus seorang diri di sana nocustrike di keluarga tapi ternyata LJ still survive 9 more spores di keluarga dan para pemain dari Tim Blacklist internasional Kocar kacir mundur kali dia main coba tuh dapetin turtle untuk kedua kalinya dari Wise udah membuka buka Esok, di depan sana facing one card dan Clover harus merubah dirinya menjadi satu buah Nightwars 40. Di arah ke arah belakang. Gilis ini didapatkan reaksi pun tumbang. Dua harus hilang. Oh Jambat my god. Time jadi dibuka untuk mengejar seorang klubur di belakang sana. Dan tercatat Edward berhasil mendapatkan poin. Tiga hilang. LG menjadi pilihan kedua. Dan bahkan astagfirullahaladzimu didapatkan ini bendana. Oh. Oh. Yang didukung yeah. dengan bucinannya. Tapi lihat di tengah sana. anti -mesis kami lari arah belakang. Mencoba memberikan memberikan deathmatch. Hisapan damage yang terlalu besar. Bahkan harus. Silas buat segini dapatkan. Looking for double kill. LJ tekanan blind kill. Looking for triple kill. Dan bahkan... <tuk> Montessor di buka untuk tiga lane yang berbeda untuk masuk. Tapi di harap top lane. Bapak Lordnya udah stay by my opposition anti di depan sana Blotop telah dikeluarkan Menuju ramai Venus Tapi Time Journey masih menyelamatkan Dirinya Demi ada pake Dua, Berhasil mengamankan Neolji Dan Neidward itu akhirnya tumbuh dengan Charlo Paten Mamori Para pemain tim Evos Legends Masih Dia mengamankan Dia mengungguli tadi 3 lane yang berbeda nah. Tapi ternyata Clover Langsung dimakan begitu saja Knockout Strike dikeluarkan Tapi West terlalu kuat Damaskannya terlalu besar Dipukul mundur LG nya Oh habis kami Nanti anti pun gak berani maju Double kill didapatkan Dua pasif Clover gak sempat untuk melamatkan diri dengan Dominator Reasonnya Eson bakal berubah menjadi bulir-bulir terbaik dari Filipina Zaman Force dikeluarkan Menuju Karabas Tora 4 Memori dikeluarkan Tapi ternyata Edward lebih cepat untuk melakukan Clearing Minion untuk semi Evil's Legends Clover is coming Daik sini kan cepat Azimax didapat 1 tahun Tora 4 Memori mendapatkan Tora Venus Tidak dipaksa Time Journey Dan bakat satu point Oh my Venus pun harus tumbang Yes, walaupun demikian, Anti-Match mau lebih, tapi ternyata harus terculik cover kali ini aduh. Mengincar dua orang di area belakang, double kill bahkan didapatkan oleh Haris Triple kill, triple kill tadi paksa kali ini, sempat didapatkan. Doras Memorial, Jay berhasil menyelamatkan adiknya, versi tapi ternyata jiwa dan raganya harus tertinggal. Versi dipaksa dan wajib ini bencana. Immortal Legends. Kehilangan, poin yang kedua kali ini, Talia dan Omawa. Yes. yes, gak ada lagi yang bisa menghentikan dari Blacklist International. Yes, bahkan langsung aja diamankan kali ini, poin yang kedua, langsung straight and to the base, Blacklist 2-0. Di yang kuatan, bahkan lihat, langsung di end begitu saja, tidak ada sama sekali nafas, bahkan lagi dan lagi mereka memainkan game. untuk item defense yang lain Rexxigern nya masih ada Enchanted eh, NOD untuk mengurangi effect region yang dimiliki oleh blacklist tapi bisa kita bilang di sini oh dengan hanya terpick off satu kali haritnya dia begitu cepat mereka ataukah adanya game yang keempat untuk ipos Legends karena Indonesia putus sekali satu tiket ke grand final dari upper bracket atau tidak mereka harus berjuang lebih keras di yeah. lower bracket kali ya. Yeah, tentu saja Indonesia masih mengharapkan kehadiran Evos. Harusnya mereka bisa mengamankan poin ketiga kali ini. All, right. All right. comeback dari Evos Legends And atau Blacklist, Blacklist mengamankan tiket ke grand final. Yes, kali ini dari kedua tim langsung bersiap-siap, tapi ternyata... ...tapi belum bisa menumbangkan dengan gampang, ada versi belakang... ...Oh, Hewitt menjadi terlihat. Purify ditahukan, bahkan first plot didapatkan... ...versek dari seorang versi, membuat dari tim Blacklist Internasional... ...dampakan wise, all natanya. gak berhasil kena sama sekali... ...untuk seorang versi pemilu untuk farming terlebih dahulu... Yes, mencoba untuk diikat aja oleh Papat sering kali ini reaksi... ...mencoba untuk membackup dengan Sobloom, ya kembali lagi ke belakang... ...dengan guiding misi yang ada semua pemain di top lane sana Edward gak bisa pula maunya goyang dan bahkan poin satu untuk Edward kali ini masih coba ditahan satu terakhir <tuk> dipaksakan <tuk> anti dan bahkan versi berhasil mendapatkan Men dari tim Blacklist Internasional mencoba invasi para jungle part dari tim uh, Volt Legends retribution dari versi kali ini tidak masih didapatkan diamankan Hari itu sudah mulai masuk, ada ultimate persik di arah belakang sana dan zaman keluarga Pompel terkena setak, flikir ke arah belakang persik Tepes Oblet mau gak mau menyelamatkan diri dia kali ini Blacklist International tadi keker satu hit terakhir tidak ada outer energi dari situ dan ada tapi Zaman masih ke keluarkan LG menjadi pilihan karena belakang dan Ooh, satu poin ter reaksi cover yang selanjutnya tapi Edward berhasil kabur dan Tarso diamankan double kill tidak dapatkan My Venus yeah. Blacklist mereka berani banget tadi untuk mendapatkan triple, Karena mereka melihat dari minimap itu anti match yang masih ada di atas enggak ada siapa apa force langsung instan dibuka satu Hit lagi, maha. harus mengenai garaj Clover, tapi akhirnya Clover masih bisa selamat. Tapi di sisi Seperti yang sudah gue bilang dia bakal cuma dipaksakan keadaannya. Sapan dikeluarkan, liga ke arah belakang. Versi menjadi pilihan. Segera ke belakang. Oh my tapi terlalu besar damage dan bahkan kali ini ultimate versi dari Free Party berhasil membuat sarap versi mendapatkan satu semua babnya. Lalu ke arah belakang, Sapan Clover dan versi pilihan. Tersahkan kita lihat ultimate dari backline dan Everett masih Star Five dipaksakan lagi, masih mau lebih absolut damage. Dimensi yang besar oh. tapi Satu basic attack dari seorang Harus menumbangkan hati, menumbang hati Yes memang pemain dari Blacklist Oke okay, dipaksa LG menjadi pilihan tapi ternyata LG Tidak punya pilihan dipaksa oleh secara versi kita memilih untuk mundur LG kali ini menjadi satu buah monster karena belakang tapi ternyata cover yang baik dari seorang azimis. berarti Percy punya endless battle, knockout multiple. Serangan kawan-kawan yang mencoba untuk bertahan tapi ternyata damage dari seorang Hades cukup besar. Oh, MP mendapat sana. Reaksi Moon harus zombak. Clover is kami. Clover tapi ternyata oh my Venus save the day dari tim Blacklist International. ya yeah, sementara itu kali ini Varick juga datang dengan hard guard mereka-mereka orang soalnya opas Oh my man, Wadid terakhir Reksi mencoba jalan pelikir Tapi ternyata Persing Reksi dapat satu poin patah tambahan dari seorang Clover Persing memilih untuk mundur karena Edward kami Nanti man menjadi pilihan Lihat Edward LG? matanya udah mulai hijau LJ menjadi satu buah momok sasaran Dan ternyata Reksi lagi-lagi membuat kawannya selamat Clover One by one situation Reksi membenarkan terhadap Oham kali ini Ya, yes, what play dari kedua tim ini Saling tarik ulur yang ditandai lihat Si Halbert Wow. <tuk> wow. Tapi kalau kita lihat memang Granger dan juga Benedetta sudah akan mengarah ke Bio. Dipaksa kan soalnya Clover depan sana ke di keluar. Detonasi keluar langsung ke mundur tapi ternyata lihat versi Kim memancing keributan. Oh Venus menjadi pilihan tapi ternyata Ultimate masih ada. Dan langsung hilang. Oh my Venus tumpah. Oh yang menjadi selanjutnya melihat mundur dengan si dan juga Crodo. Venus yang kerana oh, apa? teror bater toples sana. Edward Alex sama bawa untuk mundur. Dan lihat <tuk> seritmenya. <seluruh>. Seri mereka paksa Ultimate Oh my Venus. Baru mereka bakal paksa team fight seperti itu dan bahkan. Ingat, Edwardnya nya tertinggal seorang diri. Kasang-sangat cukup besar dengan tarisnya. Terima oh. dimaksakan pada pilihan-pilihan dia. Harus bisa menumbangkan kelompok wartawan Yudhoy bersama dengan reaksi. Dan Persik mendadis sama batu. Oh my God. Tukang someng ke jebur Oh my God. terima kill-lucky for yang Persik. Sampai ditumbangkan. Hati-mati orang diri teman-teman, teman-teman, David, itu diberikan Blacklist Internasional anti-base, harus mundur Y-Founder, ini bencana yes, harus y kali ini 3 inhibitor dari Evalu's Legend, terbuka lebar langsung diamankan aja, dari atas, bawah dan juga tengah, tapi datang kali ini reaksi mampukah dia mempertahankan high ground-nya gak bisa dipaksa, fokus ke base Blacklist Internasional, melaju ke Grand What a play sebenarnya dari kedua tim ini saling balas membalas satu sama lain Tapi ya Blacklist mereka lebih unggul dibandingkan dengan Evo's Legends oh, oh, tadi Destiny. Untuk Clover belum ada item yang sedikit berbeda Silingnya Deadly Blade oke okay. Dan ada dua NOD ini benar-benar sangat respect ya terhadap adanya um, healer, healer dari Blacklist Karena di sana ada dua